Orang perlu ayu, sing penting setia. Kui tak omongannya uang lanang, sing tangi turu, durung raup <laughing> <RidhaatSpot Sings> Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya So Khamat. Di video kali ini saya lagi. Itu, itu enggak apa -apa. Ini kita, pakai, gas. kita pakai bensin itu boros karena kita nanjak sekitar berapa 10m 15 kurang lebih kita meluncur ke TKP ya Aduh, capek bos bos, tuh kayak nanjak gunung merapi. <laughs> ah. para gerandong. Ah. Halo nah, ini sisi tanggul sebelah sini ya lihat Nah itu menuju ke lokasi cabenya kalau mau mancing di sini bos Nih, ini gerandong saya kita pakai selang hitam satu kotak ini dua jam lah jam. oke sekian video dari saya jangan lupa subscribe yang belum subscribe gratis kok